ada info penting yang kita dapatkan dari Antv Persahabat ya kita lihat di akun Instagram Antv Official di sini menginfokan persahabat ya seputar acara ngunduh mantu Antv lovers dan Leslar lovers yuk beruan dan dan yang cantik dan ganteng karena ini kesempatan kamu bisa hadir secara online dalam hajatan online Leslar Hari Minggu 5 September 2021 Background Zoom putih polos Ayo tunggu apa lagi Persiapkan diri kamu karena slot terbatas Masya Allah persahabat ya Yuk yang tentunya Akan hadir nih Di via Zoom untuk merayakan Hajatan Leslar Harus ikuti persahabat ya Yang mana Tentunya info dari Antv luar biasa ini kesempatan kita semua sebagai fans sejati Leslar untuk bisa hadir secara online dalam hajatan online Leslar. Oh Apa ya. jangan sampai ketinggalan tentunya untuk selalu menyaksikan acara spesial dari Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Untuk ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini kita mendapatkan info bahagia juga dari tim Leslar Entertainment, para sahabat ya, di unggahan. Instagram Love Leslar pas sahabat kita lihat di sini. Bang Bobby dan Bang Aril sudah di dalam mobil sedang OTW ke Bandung, sahabat ya. Wow. Bakal ada kencutan yang tentunya akan diberikan dari tim Leslar untuk kita semua para sahabat Leslar ya Mudah-mudahan saja ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Dan Bang Boryl juga menyampaikan dalam live dari Bang Bobby para ya Yang mana tentunya untuk live di ANTV tetap mantengin Tentunya info dan kamar selanjutnya Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Dan disukseskan Dan tentunya Ubi juga menyampaikan Bersahabat ya bahwa Mobil Leslar ada di depan tuh katanya ya <laughs> Doakan selalu mudah-mudahan Tentunya tim Selamat sampai tujuan Dan kita selalu doakan yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Billar. Info ini kita dapatkan dari Love underscore Leslar ada kalimat caption juga yang dituliskan OTW Bandung lagi guys. Bismillah semoga lancar acaranya. Amin. Tentunya kita juga lihat dalam postingan ini banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun adelia MVN. Mengatakan ngunduh mantu bukan di Medan Ya wow kayak kurang update banget ya persahabat ya Tentunya bukan di Medan tetapi di Bandung Karena di Medan dan di Palembang itu tidak mendapat izin dari pemerintah setempat persahabat ya Dan kita lihat juga ada jawaban komentar dari akun Mama Syakila 2016 mengatakan Gak dapet izin dari pemerintah setempat kakak Jadi di Bandung deh Tuh persahabatnya sudah jelas Dan kita lihat juga komentar balasan dari akun Narulita.f Mengatakan Bermula dari lamaran di Bandung Dan diakhiri ngunduh mantu pun di Bandung Bandung punya cerita Eih, Masya Allah ya Tentunya memang luar biasa Kota Bandung punya cerita banget ya Tentang acara-acara besar Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ya, Ini ada bocoran soal tempat ya Masya Allah luar biasa Indah dan sejuk banget ya Kota Bandung persahabat ya Mewah pasti acaranya Bakal meriah apalagi Tamu-tamu yang diundang Tentunya orang-orang spesial persahabat ya kita dapatkan juga info ini dari akun behalnya Dede. di sini kita lihat ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Lokasi tempat acara ngunduh mantu di Bandung keren, masya Allah." Persahabat yang komentar positif pun diberikan dari Leslar Lovers. Iya nih, dari akun. Zahra Zaharatuljana29 mengatakan Masya Allah bagus sekali dari persahabat ya responnya sangat positif Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk kelancaran rangkaian acara Gunduh Magu Leslar Dan berikutnya juga kita lihat ini ada momen spesial banget ya Tentu ini momen semalam Diunggah di inggrisnya kakak Rizky Bilar Ini luar biasa persahabatnya Dipejadain Bilar anak madrasa Ekspresi lasti banjir pujian Netizen gemes banget tuh Persahabatnya Masya Allah Banjir pujian kepada Lesi Kejora Dengan ekspresinya persahabat di Bill dipecandain anak madrasah oleh kakak Rizky Bilar ekspresi wajah tidak Lesti tentunya begitu polosnya para sahabatnya mendapat banyak sekali pujian masya Allah tabarakallah mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan kesehatan untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky, Bilar masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Mungkin ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.